Cermati pergerakan dolar Australia USD jika terus bertahan di atas area 0.68498 karena ada potensi dolar Australia USD bergerak bullish lebih lanjut ke sekitar area 0.69000. Sebaliknya waspadai jika dolar Australia USD bergerak bearish dan bertahan di bawah area 0.68250 karena ada potensi dolar Australia, USD berbalik bergerak bearish ke sekitar area 0.67748. Sekian analisa forex untuk tanggal 13 Mei tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212